Thank you, Jesus. For your blessing, us. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami hidup sampai hari ini. Karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang melimpah, kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Ini kerinduan hati kami, Rabbah. Ya Allah engkau Kerinduanku Selalu ku cari Wajahmu Seperti apa yang kering Rindukan air Demikianlah jiwa. I'm not Bukan kepada Tuhan, tetapi memberikanmu. Mari berdiri bersama-sama dan suaraku akan hadir. Hanyakan kasih Tuhan, makasih. Jesus Betapaku merindukanmu, oh, oh, oh. Amin. Sore-sore, jemput datang.